Tahukah Anda bahwa ada teknologi hebat yang mampu menuai kesuksesan di pasar daring selama lebih dari 5 tahun? Melalui dua aplikasi yang bisa diunduh secara gratis di smartphone, Anda bisa menghasilkan uang secara pasif setiap bulannya, dimulai dari hari ini juga. Bayangkan, andai saja Anda bisa melipatgandakan penghasilan Anda di bulan depan. Menarik bukan? Bisakah Anda meningkatkan gaji kerja Anda saat ini hingga 2 kali lipat di bulan depan? Di hampir semua profesi, hal ini sangatlah mustahil, betul tidak? Sekarang Anda pasti sudah penasaran, seistimewa apa sih ini dan bagaimana cara kerjanya, ya kan? Semua ini adalah tentang sistem yang sudah ada di pasar dari 5 tahun yang lalu dan teknologi yang sudah berkembang selama lebih dari 12 tahun. Saat ini, sudah ada beberapa kantor yang dibuka di beberapa negara dengan lebih dari 800 ribu pengguna di seluruh dunia, dan jumlah ini terus meningkat pesat. Jadi, ini lebih dari sekedar istimewa. Berkat teknologi ini, ratusan ribu orang seperti halnya Anda bisa menghasilkan uang cukup melalui smartphone, menggandakan penghasilan di setiap bulannya dan merasa dimudahkan. Kami bekerja dengan teknologi blockchain dan koin. Entah Anda tahu Bitcoin atau tidak, koin ini telah menjelma dari 10 sen menjadi tujuh ribu atau meningkat 70 juta persen. Dan di sini kami membicarakan hal yang sama, yakni tentang koin, yang mana juga pernah bernilai 10 sen dan meningkat sebanyak ribuan persen. Tapi yang terpenting, koin ini terus menunjukkan peningkatan. Kami yakin koin ini kedepannya akan terus naik. Ketika harga koin naik 10 kali lipat, maka semua koin Anda juga akan bernilai 10 kali lipat. Memang itu bukan jaminan, tapi peluangnya sangatlah besar, dan dapat dijadikan sebagai bonus istimewa untuk penghasilan kedua Anda. Oleh karena itu, agar dapat memaksimalkan peluang dan meningkatkan penghasilan bulanan melalui kenaikan harga koin, Anda harus segera mengambil langkah, kursnya terus meningkat setiap jamnya. Gunakan kalkulator untuk memastikan seberapa banyak koin yang ingin Anda bekukan di aplikasi, dan seberapa banyak uang yang siap dihasilkan melalui smartphone Anda setiap bulannya. Apakah Anda ingin lebih dari sekedar menggandakan penghasilan bulanan? Ya, Anda juga bisa lebih dari itu. Cukup install dua aplikasinya, daftarkan diri Anda ke sistem, dan segera mulai raih penghasilan Anda. Bergegaslah, waktu Anda tidak banyak. Untuk memulainya sekarang juga dan mendapatkan detail instruksinya, silakan masukkan detail kontak Anda dan daftarkan.